Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di Anjani Channel Kali ini saya akan membahas tutorial Bagaimana cara cepat belajar triple roll Bagi kalian yang pemula Simak video ini Dan tapi jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya Saya tunggu Oke okay guys Oke okay, langsung aja Kita akan e, belajar tutorial cara cepat belajar triple roll triple three berarti tiga roll itu pukulan uh, atau variasi cepat atau pukulan cepat atau bisa dikatakan tempo cepat begitu guys tri itu tiga untuk tiga berarti tiga pukulan yang pertama satu telunjuk kanan dua telunjuk kiri yang ketiga jari manis kiri oke guys ini tiga tiga jari atau tiga pukulan cara memukul pertama cari telunjuk eh, kanan yang kedua cari telunjuk kiri yang ketiga cari manis kiri ini guys oke okay? langsung aja yang pertama untuk versi lambat yang pertama gini guys satu dua tiga satu dua tiga itu bagi yang pemula kalau kepengen cepat bisa Jangan gampang bosan Dan tetap jaga tempo Berlatihlah dari pelan ke sedang, Terus baru kecepat Diusahakan setiap pukulan pelan 20 menit atau 15 menit Atau 10 menit Berikutnya pukulan sedang 10 menit 20 menit atau 30 menit Seperti dari awal Begitu guys jangan gampang bosan Untuk yang cepat juga begitu guys Oke langsung aja dari yang pelan dulu guys begini guys diusahakan kita cari bunyi yang terbaik atau pukulan yang paling bagus guys ya jangan terlalu ke pinggir jangan terlalu ke tengah tapi yang sedang aja itu guys itu yang pelan kalau yang sedangnya guys, kalau untuk yang versi eh, tadi sedang diusahakan eh, tambah waktu atau tambah detikan, misal dari pelan 30 menit terus ke sedang 40 menit atau 35 menit gitu guys, jangan eh, dikurangin tapi ditambahin agar kalian cepat bisa guys, insyaallah kalau kalian sudah menonton video saya 2 menit kalian bisa ngerol amin, oke, okay? tetap jaga kualitas darbuka itu yang versi sedang kalau yang versi eh, cepat begini guys guys jangan lupa ketelatenan yang dibutuhkan guys agar kalian cepat bisa guys oke okay? kalian kalau sudah 3 eh, triple roll ini sudah bisa dikuasai pukulan kalian kalian bisa menambahkan dua jari ini di dalam pukulan terbuka atau rhythm untuk selawat guys contoh nih guys ya kita belajar rhythm maksum guys yang businya seperti itu guys kalian bisa menambahkan variasi ini di dalam hitam asun. Contohnya guys seperti ini kalau ini eh, tapi untuk yang sudah bisa triple roll ya kalau yang belum bisa kayaknya nggak bisa deh pakai pukulan ini karena apa karena di sini memerlukan tempo yang lumayan cepat guys. Oke langsung aja. guys kita selingin dengan sholawat agar senantiasa mendapat syafaatnya dari Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu wasallam amin ya, al ya robbal alamin al oke okay, guys kita memakai selawat uh, apa ya assalamu aja guys biar jangan usal Malik video yang saya kemarin pakai assalamu yang ini kita memakai uh, hmm, apa coba selawatan sampai bingung saya saking banyaknya yang saya hafal sampai bingung guys <laughs> oke okay, kita menggunakan selawat bila asmi bila <tuh> Guys, itu aja yang saya bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kalian semua yang menonton video saya saat ini oke mungkin dari saya itu aja dulu guys kalau kalian kepengen tahu video saya yang selanjutnya Silahkan aktifkan loncengnya dan jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komen-nya, guys. Apabila saya ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau ada kebaikannya, itu semata-mata dari Allah SWT, guys. Oke, okay. saya kira itu aja, dari saya cukup sekian. Ilahatwa mitorik, tumasalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, salam terbuka mania.